Ciri-ciri buaya air asin jika dilihat dari bentuknya memiliki ukuran yang paling besar dari buaya lainnya. Beberapa ciri lain adalah buaya air asin juga lebih menyukai mencari makan di malam hari. Di Indonesia, buaya air asin dikenal sebagai buaya muara yang lebih banyak hidup di sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Keberadaan buaya air asin di Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Australia. Tak hanya di muara atau sungai air tawar. Buaya ini juga dapat ditemukan di laut lepas. Kenati bisa berenang di laut, namun buaya ini dikenal sebagai perenang yang buruk. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seekor buaya berhasil ditangkap oleh warga Distrik Sumuri, Teluk Bintuni, Papua Barat. Warga langsung berbondong-bondong membawanya ke darat dan memelah perut hewan tersebut. Dalam perutnya ditemukan potongan tubuh manusia yang mulai membusuk. Usut punya usut, buaya itu adalah hewan yang telah memakan seorang warga yang hilang pada 28 Juni 2022 lalu di perairan pesisir Sumuri. Mendengar kabar tersebut, aparat kepolisian bersama warga setempat langsung melakukan pencarian pagi hingga sore untuk menemukan korban. Beberapa hari kemudian warga distrik Sumuri berhasil menangkap buaya itu saat hendak mencari ikan. Karena tubuh buaya cukup besar, warga sempat kesulitan untuk menaklukkannya, meski akhirnya mereka berhasil membuat predator itu menyerah. Selanjutnya, buaya diikat dengan tali dan dievakuasi ke darah. Warga kemudian membelah perut buaya untuk memastikan korban ada di perut hewan tersebut. Benar saja ketika dibelah mereka menemukan jasad korban yang sudah tidak utuh lagi dan hanya menyisakan kepala. Menurut polisi, sebagian besar tubuh korban telah dicerna. Peristiwa buaya memakan manusia di Sungai Wasian bukan kali ini saja terjadi. Pada awal Juni 2022, Seorang kemaja, 13 tahun juga menjadi korban serangan buaya di Sungai Waisan. Saat ditemukan, jasadnya sudah mengambang di sungai dengan kondisi tidak utuh. Adapun spesies buaya pembunuh tidak disebutkan secara spesifik, namun kemungkinan itu adalah jenis buaya air asin, mengingat wilayah di mana seorang warga diserang adalah Teluk Laut. Buaya air asin sendiri banyak hidup dari perairan muara pesisir dan rawa-rawa di seluruh Asia Tenggara dan Oceania, mulai dari India Timur hingga pantai timur Australia. Mereka bisa tumbuh hingga panjang 6 meter. Buaya air asin dewasa biasanya memakan beragam jenis hewan, mulai dari yang kecil hingga besar. Mereka berburu dengan cara mengendap dan melakukan serangan tiba-tiba, lalu menyeret korban ke bawah air hingga meninggal. Frekuensi serangan buaya air asin pada manusia sulit diperkirakan karena seringkali kematian tidak dilaporkan jika jasad tidak ditemukan. Namun jumlah serangan buaya air asin pada manusia antara 2010 hingga 2020 lalu,